ramai sekali jalanan ini belum ada gitu maka uh, Pulau Tidong ini sepanjang jalan saya sekarang sudah banyak berubah sudah banyak-banyak tempat-tempat rumah makan nah ini contoh-contohnya nih dan lokasinya berbeda-beda dulu man. tadinya nih hanya pasir lapangan Kita berangkat. Marilah kita berdoa dulu, semoga selamat sampai tujuan dan pulang pun selamat lengkap semua dengan tubuh yang lengkap, sehat walafiat sampai pulang ke rumah. Dimulai. Kita... Rombongan kami sampai di pelabuhan Muara Angke sekitar jam tiga pagi sahabat teman-teman di rumah, gimana kata katanya? -kata? Apa ya? Selain aja selamat pulangnya, uh, yep. selamat pulang mati. Oh, ya. ya. ya. ya, nah, sekarang ada di Labuan Bangkit. Ya saya selama perjalanan pergi sampai penginapan kami dibantu oleh abang yang berjaket biru mau tahu namanya dan kontak persennya mungkin kalian bisa lebih banyak lagi bertanya-tanya nantinya mengenai pulau tidur yuk kepoin siapa beliau ini namanya Bang Fauji Beliau ini sering membantu kebutuhan turis lokal Yang sedang berlibur di Pulau Tidung Dari penginapan, nokling perahu, menu sarapan, dan lain-lain Tanpa terasa, sudah jam 5 pagi sahabat saatnya berbaris pengambilan tiket kapal Kapal di bukan hanya tujuan ke Pulau Tidung saja sahabat Ada juga tujuan ke Pulau Pramuka dan pulau lainnya Halo teman-teman, ternyata dapat tiket saya kira ini dapat tiket, udah bisa langsung masuk. ternyata ini tiket antrian, bukan Maksudnya. tiket yang dibayar. jadi harus dua kali lagi om ya. Men? ya kali dua lagi. kali lagi kali nih, ini yang saya ngantri ini cuma pengambilan tiket doang. hadir ada terbatas mampunya itu. jadi anak kebagian, ya maaf mungkin dari jalan yang lain. makanya alhamdulillah kita karena bangun pagi-pagi dapat tiket ya, untuk jam Iya, jam 3. Nah, 3. Nah, sekarang kita lagi nunggu buat pembayaran yang ya, ya. yang kedua Lalu kita ikutin Kalau sobat, kalau uh, tidak membeli tiket nih yang tadi kita tunggu lama sekali, ya? Iya. ya, kurang lebih satu jam tadi. Uh, nah, ini saya baru dapat membayar tiket lagi nih, dan ternyata uh, tiket ini belum langsung bisa berangkat. Nunggu lagi, nunggu satu jam uh, lagi, nunggu satu jam lagi nah, di ruang tunggu baru kita menuju kapal. Jadi ada proses dua kali. Itu tiga, uh, tiga ya, uh, tiga. Tiga, tiga. Tiga, jam, Tiga, uh, ambil pembayaran satu jam, nunggu lagi satu jam lagi, Tiga, tiga. Tiga, tiga. Tiga, tiga. Tiga, Nah, akhirnya kami mulai ke dermaga menuju kapal setelah menunggu panggilan nama, antrian tiket yang sesuai dengan di KTP. Jangan lupa selalu membawa KTP ya sahabat. Masih di kapal, ternyata bebas memilih kursi, sahabat. Ditunggu-tunggu kapal berangkat juga. Let's go! Jadi, tidak sabar cepat sampai nih, sahabat. Dan sampailah tiba di pelabuhan Pulau Tidung, sahabat. Waktu pertama saya ke Pulau Tidung, pelabuhannya bukan yang ini, sahabat. Pelabuhan yang sebenarnya ada, sahabat. Katanya sih sedang direnovasi, pasti. Makin keren aja nih Pulau Tidung. selamat menikmati Dari, dari kait kita, dari teman, mungkin nah, dijadikan penginapan. Wah, oh, semuanya banyak sekali. Dan sebenarnya udah dua kali, apa ini? Itu tidung Pak banget. Sekarang lagi banyak renovasi. Yuk, kita ikuti. Yuk, perjalanan hidung di tahun 2003 setelah melewati perjalanan panjang akhirnya kami dapat juga guys penginapan uh, lumayan besar ruangannya penginapannya dan berikut AC ruang tamu dan dibanderol seharga 500.000 per malam Sahabat, kalau musim libur uh, sepanjang jalan ini nih, ramai sekali yang pada pakai sepeda snorkeling, pakai pelampung. Ini arahnya ke Jembatan Cinta, tapi tadi saya lihat Jembatan Cinta lagi renovasi. Nah, ini suasana hari Sabtu seperti biasa, bukan. Uh, apa hari libur ya liburan sekolah atau liburan apa biasanya kalau hari-hari kayak habis lebaran tahun baru wah ini ramai sekali hidung. tidung lumayan terkenal dengan dengan keindahan alam lautnya yuk kita ikutin lagi yuk ke uh, sana jembatan cinta saya hey, mau lesi lo Nah ini sahabat uh, waktu sebelumnya saya kemari jalanan ini belum ada gitu Maka uh, pulau Tidung ini sepanjang jalan saya lihat banyak renovasi-renovasi nah, Mungkin nanti hasilnya mungkin lebih bagus dari yang dulu saya pernah datangin uh, Contohnya ini jalurnya aja sudah ada gitu nah, Jalur kelu keluar dari sana dan jalur masuk dari sini dulu saya satu jalur saja nih di sini nih, oh, mau keluar masuk, gitu. Nanti kita coba masuk dari sana, kita ikuti peraturan yang sudah ada di sini. Ya kan? Kita ikuti yuk. Sahabat, tempat-tempat eh, yang sudah mau direnovasi ini alat alatnya semuanya ada ayunan, ada apa, baku-baku eh, taman gitu. Nah ini mungkin mau di lokasi di mana gitu. Nah ini pembangunannya yang lagi direnovasi, inilah Pulau Tidung. yuk kita kira lagi yuk. Nah ini teman-teman, di belakang saya ada pohon mangrove yang dibudidayakan. Nah ini dia nih. Dulu waktu saya sebelum ke sini ini belum ada budidaya pohon mangrove. Lokasinya ada di depan sekolah negeri SMK 61. Di Pulau Tidung ada sekolahan juga loh. Yuk. Wah, to Jembatan Cinta Ini dia nih pintu masuk Jembatan Cinta uh, Mungkin dari dulu belum ada renovasi nih untuk Gardu atau Gapura ya Jembatan Cinta ya uh, Yuk kita lihat yuk, come menuju masuk Nah ini di Jembatan Cinta ini sekarang sudah banyak berubah Sudah banyak-banyak tempat-tempat rumah makan Nah ini contoh-contohnya nih, dan lokasinya berbelok-belok dulu, tadinya nih hanya pasir lapangan. Sekarang kita ke pantanya, yuk, come on. Nah ini dia nih yang namanya Jembatan Cinta. Eh, tiba, tiba, tiba, tiba, tiba. Ayo, cuman. Disini pantainya biasanya di sini banyak orang-orang uh, pada berenang dan di sana juga ada banarabo, apa speedboat, semuanya gitu buat hiburan-hiburan. Mungkin karena prosesnya masih lama, ada perbaikan-perbaikan renovasi di Jembatan Cinta. Jadi saya nggak bisa menelusuri ke Pulau Kecil, gitu, yang ada di sana, gitu, karena jembatannya terputus dan di sini juga uh, saya lihat masih ya, belum ada yang berenang, gitu. Kalau musim libur ini banyak, banyak sekali yang berenang, gitu. Dan mungkin ada pasti yang di sini nih sudah ada kemajuan juga, mungkin mungkin dilanjut. Nah, ini juga ada buat foto-foto eh -foto, uh, love okay lah uh, pasangan gitu uh. yuk ke mana kita lihat Sementara di kita itu ditutup di Lagi ada modern, proyek yang direnovasi Kita juga belum tahu apa yang sesuatu sebuahnya Direnovasinya Dan Mungkin di depannya kita akan Bisa ke sini lagi Ya Selamat pagi teman-teman, kami sekarang ada di pagi hari di Pulau Tidung. yang biasa terkenanya dengan jembatan cinta Iya, jembatan cintanya lagi di Reno. Iya, lagi direnovasi dan banyak juga lokasi-lokasi yang lagi di renovasi uh, kayak pelabuhan, nanti ada Pref, apa Air petra Paling uh, keren juga deh, apalagi uh, nanti jembatan cinta kalau udah jadinya, wah pasti bakalan ramai. Jadi uh, teman-teman pencinta pulau pasti pengen melihatnya. penasaran uh, banget nih baru untuk selanjutnya. Nah, uh, Mungkin nanti kita kalau sudah jadi kita mau kembali lagi ya, uh, apa yang kalau ada rezekinya ya. Uh, kalau ada rezeki kita mau lihat lagi nih apa, apa jembatan cinta hasilnya seperti apa sih gitu. Ya sahabat, uh, saya sekarang lagi ada di... Disuk. Di ya? di maksudnya pengantrian. Pengantrian tiket. Hmm, pengantrian tiket via ya, di Kalau pakai via di ya lumayan lah. Uh, harganya nggak terlalu mahal. Cuman, ya resikonya kita ngantri dari awal. Ito. Ya seperti kayak sekali Adem itu, pengantriannya ya seperti kayak ini yang tadi itu pada udah pada ngantri nah, kita nih sekarang lagi pada ngantri dari jam setengah sembilan tadi Wadah jam setengah sembilan aja tadi udah banyak, banyak, orang. Ya udah, udah nanti kita lanjutin lagi setelah kita mendapatkan tiket tiket ke uh, YouTube. kita mau pulang bye, bye. Hey. masih bang ya? oh. yeah. <laughs> nanti tuh robot saya masukin ya, oke okay, bang ya?